Ukuran tingginya kira-kira berapa tadi, Bro? 400. 100 hey 140. 140. 140. Setelah itu? Panjangnya 4 meter Panjangnya 4 meter Oke. Okay. model kotak. Iya, yeah, model kotak ya, Bro ya. Oke, okay. terima kasih, Bro. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Next, oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel saya di sini sempat sembilan. Nah, dalam video kali ini merupakan lanjutan pekerjaan yang kemarin, ini cat kuning yang telah selesai dalam proses pengcatan dan sebelah kanan kanannya ini merupakan cat dasar. Nah, dalam video kali ini kita akan tanya-tanya kepada salah satu tim dari mekanik Karoseri Rizal Ajo dalam bebas kilometer 20. Nah di sini kita akan menanyakan berapa ukuran bak minimalnya dalam proses pembuatan bak dam truk ya. Kali ini kita review ukuran dua buah dua buah bak dam truk ini khususnya di Karoseri Rizal Ajo dalam bebas kilometer 20. Oke okay, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Iya yeah, silahkan ya, berdiri buah. Nah kali ini saya bersama Umar Bakri, salah satu tim ahli atau mekanik dari Karasori Rizal Ajo Jalur Pas Kilometer 20. Ini bro, saya ingin tanya, kira-kira berapa ukuran dari bak dam truk yang terpampang bagian sebelah kiri dan kanan ini bro? Mohon penjelasan atau informasinya bro. E, kalau yang ini yang baru ya. Mm -mm. Ini ketinggiannya 14 Iya. Yeah. 140 ketinggian. Lebaran 190. Di dalam, iya, bersihnya dua meter lah, dua meter bersihnya bro. Ya, berarti dengan ukuran tingginya, kira-kira berapa tadi, bro? 400, 100, 140. 140 Setelah itu, panjangnya 4 meter, Panjangnya 4 meter. Oke, okay. iya, model kotak ya, bro. Ya, oke, okay. terima kasih, bro. Ini orang yang telah profesional dalam proses pembuatan bak damtuk di sini ya khususnya ini satu dua ini mau baki yang membuatnya kira-kira ya ombeng di sini ada juga pengolahan ombeng ya bagian ombeng Om, ombeng bagian pintu belakang lanjut bro ada informasi lain atau tambahan khususnya dalam proses pembuatan bak dam truk di Karawang zal aja sampai pas kilometer 20 ah, cukup ah sekian dulu iya cukup sekian ya dan ini merupakan hasil kerjanya silahkan untuk di subscribe, like, dan komen ya. oke okay. ini merupakan dari hasil pengerjaan Tim mekanik dari karasori aja jam lepas kilometer 20 oke okay, silakan untuk di subscribe like dan comment Cukup sekian, dan terima kasih. Oke, okay, next proses pengerjaan. lanjut nih pengerjaan dalam proses pembuatan bak dam truk hari ini oke okay. next Eh, Jangan terbang, itu ini kebetulan sampai yang pendek doang. kecil dikasihnya, mau aku. Nah, dulu, bang. Nih, Tidak. belum kecil, Bang. Nggak mau aku ntar kena nama aku sama orang. Nah. Hatta kui pun aja pasar. Nak kui po. Ya. Amen. Ah, okay. batei. Kui po tu nak. Ah, galak jangan luko. Galak. Nah. Ada lagi. Oyen. Okay. Ya, lanjut proses pengelasan hari ini. Hah? Kalau itu mah mohon ani libur, ya kita beradik. ini kiji we tu jewa je. Karajo taris ni payah je. Payah. Oke okay, next Silahkan untuk bantu di subscribe Like dan komen Next proses pengerjaan hari ini juga karena bagian samping sebelah kanan sudah selesai Dan bagian sebelah kiri pun Masih proses pengelasan Yang dilakukan oleh Bapak Amai Lanjut Cukup sekian dan terima kasih